Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Dugong Kali ini kita akan membahas dugong Duyung atau dugong adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Indonesia Dan merupakan satu-satunya satwa ordo Sirenia Yang area tempat tinggalnya tidak terbatas pada perairan pesisir Tapi sayang dari 1507 km peluas padang lamun atau tumbuhan berbunga Yang tumbuh membentuk padang rumput di perairan pesisir yang dangkal menjadi tempat bernaung habitat dugong di indonesia hanya persen yang tergolong sehat 80% kurang sehat dan 15% tidak sehat oh iya teman-teman ciri-ciri dugong berumur panjang bisa hidup sampai 70 tahun loh, dan memiliki ukuran yang besar sekali panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dengan berat 450 kg. Dugong juga merupakan satu-satunya mamalia laut pemakan lamun dan turut menyeimbangkan ekosistem lamun. Dapat ditemukan di sepanjang cekungan Samudra Hindia dan Pasifik, teman-teman. Dugong mampu menahan napas di dalam air sampai 12 menit sambil mencari makan dan berenang. Mengapa spesies ini penting? Dugong masih diburu hidup-hidup loh teman-teman, dan dagingnya dikonsumsi Duyung atau dugong dikategorikan sebagai biota perairan yang dilindungi Hal ini dikarenakan duyung termasuk mamalia laut yang populasinya terus menurun dan terancam punah Walaupun dugong sudah ditetapkan sebagai biota yang dilindungi di Indonesia namun populasi dugong secara nasional diindikasikan terus mengalami penurunan Dan apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan Maka dikhawatirkan dugong dapat mengalami kepunahan di Indonesia Beberapa penyebab perubahan kondisi dugong yang sering ditemukan saat ini teman-teman Yang pertama, perburuan skala lokal dan pemanfaatan langsung bagian tubuh dugong yang kedua, terjaring atau terperangkap di alat tangkap atau sero atau keramba di milik nelayan. Bahkan, yang ketiga, tertabrak kapal wisata dan kapal nelayan. Kemudian, yang terakhir, penangkapan untuk diperjualbelikan daging atau bagian tubuhnya, seperti taring dan air matanya. Oh ya teman-teman, tahukah teman-teman air mata dugong masih dianggap sebagai bahan ritual klinik Padahal cairan tersebut hanya lendir pelembab mata Yang keluar dari kelenjar air matanya ketika dugong sedang tidak berada di dalam air Sayangnya penangkapan dugong oleh masyarakat masih sering terjadi Sampai dengan saat ini di beberapa tempat akibat kurangnya kesedertahuan masyarakat bahwa dugong termasuk satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah dugong juga dikenal sebagai raksasa paling jinak di lautan karakter dugong yang lambat dan santai memungkinkan membuatnya rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan serta kecelakaan pelayaran meski dugong masih ada di tempat lain di dunia, namun mamalia ini menghadapi ancaman serupa teman-teman Dugong adalah hewan laut dengan karakter yang unik, dengan berat hampir setengah ton. Dugong menjadi satu-satunya mamalia laut vegetarian. Bentuk fisik dan perilakunya mirip dengan lembu, hanya dibedakan oleh ekornya yang seperti paus. Serta karakternya yang jinak membuat sejumlah pihak meyakini bahwa Dugong telah mengilhami legenda Putri Duyung. Sayangnya, habitat mereka yang dekat dengan pantai di Cina membuat dugong rentan terhadap pemburu yang mencari hewan itu untuk mendapatkan kulit, tulang, dan dagingnya pada abad ke-20. Dugong adalah hewan herbivora. Dugong akan mencabut rumput laut dengan moncongnya, kemudian menggoyangkan kepalanya untuk menyingkirkan pasir. Oh ya, teman-teman. Dugong tergolong hewan dengan angka harapan hidup yang tinggi Umur seekor dugong bisa mencapai 70 tahun loh teman-teman Dugong juga bisa tahan napas selama 12 menit Dugong dikenal sangat sensitif terhadap suara Jika mendengar suara derum kapal atau sumber yang berisik lainnya, dugong akan stres Dugong akan siap berproduksi ketika mencapai usia 9 atau 10 tahun Usia kehamilan dugong biasanya 12 hingga 14 bulan Bayi dugong akan hidup bersama induknya hingga berusia 1,5 tahun Itulah tadi seputar fakta-fakta unik mengenai dugong Selain unik, dugong ternyata masuk ke spesies yang dilindungi loh teman-teman Mari kita sama-sama melindungi populasi dugong ya